Hai kembali lagi di channel saya dan di video kali ini saya akan melanjutkan menjalankan suatu misi <laughs> menjalankan misi lagi uh, mengabulkan permintaan viewer dan subscriber yaitu coba offroad lagi tetapi menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2010 atau 2011 ya kemarin lupa ya Oke, langsung aja kita mainkan lagi ini Server Car Driving Indonesia di Roblox. CID. Gedeya dan Vanza. Mana dia? Yang tahun 2010. Ini tulisannya kecil sekali, nggak kelihatan saya. Ini 2000. Mana 2010 ini? Ini apa nih? ini hasil. gak sih tulisannya anjir ya wes lah ini 2010 mudah-mudahan bener ya oke langsung saja kita menuju ke tempat offroading mantap apaan generasi pertama ya tapi sudah fast lift. kenceng ya Hai, <guluh> eh. <guluh> mana ya pelukanannya? Eh, ini apa? <guluh> ya, Bang? Ya, lewat ada enggak? Oh, Pas oke, okay, kita langsung. Cus, nah, Ini ngeri sekali nih jalannya. Hai, hai, Malam ini sih. Eh eh eh waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, Oke waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, Oke, kita mungkin coba lagi ya. off-road Bisa enggak kalau lewat sini? Lewat sana, lewat yang sana kan bisa. Kita coba ke sini. Tahu terbalik. Ya, ya, ya. Ya enggak kuat dah. Oh. Waduh, waduh, waduh, waduh, dulu Mundur Mundur dulu, mundur. Masuk lubang waduh, masuk lubang dah. Masuk lubang dah. Oke, okay, kita coba lagi kali ya. Pelan pelan tapi enggak. Terlalu kencang malah. eh hey. buat mundur dulu mundur-mundur mundur-mundur nah, masuk lubang yang sama lagi dong ya ini sepertinya susah ya kalau lewat yang sini ya ya sana bisa loh. mudah kan sini deh saya ya kalau dari sana kalau dari sisi yang sana bisa bisa loh kalau ada sini oke kita coba akan tempat hup, hup hup hup hup hup hup oke bisa Yogi akhirnya bisa temen temen oke kita menuju ke jalan tol lagi ya. gak sih. Jalan tolnya di sana masalahnya. Putar balik lagi. Oke, oke. kita coba, kita iya. Oh. Yeah. <laughs> Aduh. Oke, kita ke Jalan Tol. Jalan tol kita udah sudah Eh, lewatan ya tiga lagi <laughs> oke okay, bayar jalan tol mana ini, ini. Okay. kok malah nut di sebelah sana malah nutup. Oke, okay. oke okay, sih. Nice. Nah itu ada rest area. Kapan-kapan kita ke situ kali ya? Kita coba rest areanya. Wihiduh Lari 200 Berdua panca Oh gila Ya ya ya ya ya ya ya ya Ya ditutup Pinter sekali ini Waduh kayak berbeda Wah Ada begal Ya ya <laughs> Run Run for your life Run for your life baby <laughs> lubruk <tuk> ya deh dah wah parah sih ini parah parah parah ini <tuk> nih orang nih <tuk> astaga kenapa saya toksik bapak ini ya minggir dah, tanah. Oh, kok di sensor lo? kok aja Bisa sensor? Tok.